Halo, nama saya Diki. Hari ini saya akan review alat ukur, yaitu alat ukur frame air tester. Alat yang akan saya review yaitu alat brand Yoki untuk tipe FT6380. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kegunaan dari produk Yoki tipe FT6380 secara umum alat ini digunakan untuk mengukur grounding tetapi tipe clamp air tester ini hanya dapat mengukur grounding pada sistem multiple grounding bukan single grounding di depan saya sudah ada alatnya untuk merek Kyoki FT6380 sebelum saya membuka alat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk spesifikasinya pertama-tama alat ini mampu untuk mengukur grounding dan arus bocor range pengukuran grounding 0,2 Ohm sampai dengan 1600 Ohm tingkat akurasi grounding plus minus 1,5% reading dan plus minus 0,02 digit range pengukuran arus bocor 20 mA sampai dengan 60 ampere dan tingkat akurasi arus bocor plus minus 2% reading dan plus minus 0,05 digit dan untuk memorinya bisa membaca sampai 2000 data dan di depan saya ini sudah ada alatnya untuk Yoki FT-6380 Kita buka Dan untuk alatnya Seperti ini Oke sekarang saya akan memperlihatkan beberapa aksesoris di dalam case ini Pertama untuk main unitnya Untuk main unitnya Seperti ini Kemudian ada resisten check loop Alat ini digunakan untuk cek kalibrasi. Kemudian, di sini ada dua buah baterai. Kemudian, di dalam sini ada lagi untuk trapnya, untuk mengikat pada alatnya pada tangan, dan ada beberapa untuk uh, instruksi manual book. Kemudian, untuk sertifikat, oke. Okay. Saya akan menjelaskan kegunaan tombol di alat ini. Yang pertama, tombol on off. Dan yang kedua adalah tombol hold. Tombol hold ini gunanya untuk menahan nilai pengukuran. Kemudian, di sini ada tombol ampere dan ohm. Tombol tersebut untuk melihat nilai tahanan atau arus bocor. Kemudian, di sebelah sini ada lampu backlight. Tombol tersebut berguna untuk membantu penerangan pada nilai pengukuran. Selanjutnya, di sini ada tombol memory, kegunanya untuk menyimpan nilai pengukuran. Kemudian di sebelahnya ada tombol filter, kegunaannya adalah untuk meredam noise frekuensi. Dan sebelahnya ada tombol buzzer untuk suara alarm. Kemudian ada tombol Fn, pada menu ini terdapat beberapa pengaturan yang bisa kita atur. Untuk mengaturnya, kita dapat menekan pada tombol di sampingnya. Ada tombol bawah, kemudian ada tombol atas. Yang pertama, pengaturan untuk nilai komparator grounding. Kemudian, yang kedua, kita tekan tombol bawah, yaitu untuk pengaturan komparator nilai arus bocor. Dan yang ketiga, kita masih tekan bawah untuk pembacaan data. Kemudian, juga, jika kita tekan bawah, juga untuk menghapus data. Kemudian, saya akan menjelaskan cara mengukur komparator. Kita tekan tombol OK. Kemudian, di sini ada dua nilai komparator. Yang pertama, komparator high, maksudnya adalah jika nilai pengukuran di atas komparator ini, maka buzzer atau alarm akan berbunyi. Kemudian, yang kedua adalah komparator low, maksudnya jika nilai pengukuran di bawah komparator ini, maka buzzer atau alarm akan berbunyi. Begitu juga dengan pengaturan komparator pada arus bocor, terdapat nilai high dan low. Cara mengaturnya, pertama kita tekan OK, pilih nilai komparator yang akan kita atur nilai high atau nilai lownya, jika sudah kita tekan OK. Kemudian, kita tentukan nilai komparatornya dengan menekan tombol atas atau tombol bawah, seperti ini, jika sudah kita tekan tombol OK. Untuk pengaturan nilai komparator pada arus bocor, sama seperti itu. Untuk mengaktifkan nilai komparatornya atau buzzer, kita kembali ke menu tampilan awal dengan cara menekan tombol Fn. Kemudian, kita tekan tombol buzzer. Selanjutnya, saya akan memperhatikan penggunaan dengan alat ini. Karena tidak mungkin memperhatikannya di lapangan, maka saya akan menggunakan simulator ini. Simulator ini merupakan simulasi sistem multiple grounding. Oke, kita langsung aja. Pertama kita akan cek kondisi alat dengan menggunakan resisten check loop. Artinya seperti ini. Yang pertama adalah 1 Ohm. Kita bisa cek. Dan yang kedua 25 Ohm. Tahapan ini bisa digunakan atau tidak digunakan karena kita hanya untuk mengecek akurasi dari alat ini. Jika merasa yakin tingkat akurasinya lebih bagus, maka tidak perlu untuk melakukan pengecekan tersebut. Oke, setelah kita pengecekan dengan menggunakan resisten check loop, kita akan melanjutkan pengukuran dengan menggunakan simulator ini. Di sini, saya akan memperhatikan cara pengukuran tanpa komparator. Pertama, kita kalungkan saja pada kabel groundingnya. Dan di sini kita dapat melihat nilai grounding dan arus bocornya. Jika kita ingin menahan nilai pengukuran, maka tinggal tekan saja dengan tombol hold. Kemudian kita bandingkan dengan single grounding-nya. Kita kalungkan saja. Dan di sini tidak ada hasil pengukurannya. Kenapa demikian? Karena klaim hanya akan mengukur pada sistem looping. Oke, setelah ini saya akan melakukan pengukuran dengan mengatur nilai komparator. Nilai komparator bisa kita atur dengan menyesuaikan standar nilai grounding baik itu pada puil atau IC. Oke, di sini kita akan mengatur komparatornya. Di sini kita akan menggunakan dengan nilai 5 ohm. Kita tekan oke. Okay. Kemudian kita pilih dengan nilai angka 5 ohm ya. Oke, okay, kembali. Kemudian kita tekan Fn Oke, okay, setelah sudah di sini kita akan menyalakan washernya. Jadi ketika nilai grounding yang diukur melewati komparator, maka wazer akar berbunyi. Oke, kenapa wazer ini terbunyi? Karena nilai yang terukur adalah overload atau melebihi nilai komparator. Kita langsung saja melakukan pengukurannya. Nah, di sini terdapat nilai 1,04 Ohm. Agar pengukurannya lebih stabil, kita bisa tekan hold. Dan di sini wazer tidak kembali berbunyi. Karena nilai dari pengukuran lebih rendah dari nilai komparatornya, adapun kelebihan pada alat ini, alat ini memiliki klem dengan ukuran yang sangat slim sehingga dapat masuk ke sela-sela tempat sempit. Oke, kita buktikan saja. Di sini terdapat tiang dan kabelnya. Di sini, dengan sela 2 cm, kita bisa coba dan masuk dengan mudah. Dan alat ini tidak membutuhkan kalibrasi atau zero adjustment sebelum pengukuran Jadi setelah alat ini dinyalakan, kita bisa langsung melakukan pengukuran Demikian review dan cara penggunaan alat FT6380 Jika kalian ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan kami, kalian bisa menghubungi di website kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih.